Proses penimbunan jangkos alat berat D4 merek Volvo. Jangkos merupakan tempat bertelurnya kumbang tanduk. Dan kumbang tanduk merupakan hama pengganggu tanaman kelapa sawit. Larva atau istilah umum juga disebut dengan ulat. Siklus hidup larva biasanya disebut sebagai grup. prepupa dan pupa lalu menjadi kumbang. Insekta kleoptera atau kumbang yang menyerang tanaman kelapa sawit dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi sawit. Hal ini dapat dilihat pada daun sahut yang tidak normal sebelum saya jelaskan lebih mendalam jangan lupa subscribe like dan silahkan bertanya di kolom komentar oke kita lanjut nama bahasa latin kumbang tanduk ialah orites rhinoceros siklus hidup orites tahap pertama telur kumbang masa telur kumbang ini sekitar lima hari tahap kedua instar larva. tahap ketiga prepupa dan pupa masa sekitar 20 hari Kumbang ini hidup sekitar 7-8 bulan Tempat hidup telur kumbang ini biasanya di tempat-tempat yang lembab Seperti di buah jangkos Jangkos merupakan janjang kosong atau buah sawit yang sudah diproses di pabrik Sehingga limbah jangkos ini umumnya dijadikan pupuk organik bagi tanaman kelapa sawit Jangkos ini biasanya disusun persegi empat di antara pohon kelapa sawit Namun dampak dari jangkos ini akan fatal apabila salah aplikasi Akibatnya di bawah jangkos tempat bersarangnya larva kumbang orites Yang bakal menjadi hama bagi tanaman kelapa sawit Maka untuk menghindari perkembangbiakan hama ini Saya melakukan pembuatan lubang jangkos Dengan alat berat merek Volvo Lalu ditimbun dengan tanah Cara ini sangat efektif dan efisien Proses penimbunan ini memakan waktu sekitar satu jam Tergantung banyak jangkos yang akan ditimbun Berikut ada beberapa jenis kumbang atau Insekta Kleoptera yang akan saya jelaskan Yang pertama kumbang moncong atau Rinkovarus vulneratus Yang kedua kumbang Adoretus atau Adoretus compressus Yang ketiga kumbang tanduk atau Orites rhinoceros Yang keempat kumbang Apogonia atau Apogonia destructor Yang kelima kumbang Rabdocellus atau Rabdocellus apsecurus. Dan yang keenam kumbang badak atau kalkosoma atlas Dari keenam jenis kumbang ini, kumbang tanduk atau orites yang paling berbahaya Karena langsung menyerang pelepah kelapa sawit yang paling muda Apabila kumbang ini sudah terlanjur berkembang biak, maka dapat dikendalikan dengan cara manual Yaitu menguntip larvanya di bawah jangkos Dan penanggulangan kumbang tanduk atau orites dikendalikan menggunakan insektisida Insektisida dicampur dengan air, lalu dimasukkan ke dalam tangki pompa Kemudian disemprot dari pelepah muda sampai ke pelepah tua Inilah salah satu cara pengendalian hama penyakit kelapa sawit Walaupun masih banyak hama kelapa sawit yang lainnya Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat petani-petani kelapa sawit Kesimpulan dari video ini lebih baik mengantisipasi dari awal daripada melakukan penanggulangan setelah terjadi serangan tetap semangat salam planters